Guys, kita mau mancing tempat yang kemarin lagi. Kita cari sampai dapat ikannya tadi. Oke guys, jangan kemana-mana. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Kita cari lokasi nih guys. Kita di bawah jembatan. Perbatasan Kampung Toba dengan Pasar 9 saya mencirinya. Oke, guys, sini kita memancing nih, guys. Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, murah rezekinya. Kita mancing yang tempat kemarin. Tapi kemarin kan udah dapat lele. Siapa tahu dapat yang lebih besar lagi guys. Umpan kita hanya cacing aja nih guys. Ini cacing guys cacing luang umpan kita tidak lagi sih cara cari cacing ini tinggal korek-korek di tanah ya dapat guys jangan lupa di subscribe dan di like share atau dibagikan ya guys supaya channel kita berkembang mohon dukungannya guys maklumlah muka saya jaga jelek-jelek nggak ganteng-ganteng ya di luar sana dengan lupa ya guys kita lanjutkan mancing kita guys kita kita tengok coranya guys kata orang ini paya ikannya guys kita coba kita dapatkan guys Ini yang makan, guys. Tuh lihat, guys, ini yang oh. makan, guys. Aduh, ikannya kecil kali. Aduh, jatuh lagi deh, guys. Aduh, ah. jalan. Tuh, dimakan, guys. I'm not afraid to